Oke, okay, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على Muhammad. Kembali lagi dengan saya Lang di sini di Alam Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. pada kesempatan kali ini kelanjutan dari video-video yang sebelumnya tentang gerbang logika. Yang akan kami eh uh, saat ini adalah yang Nen atau NOT N Jadi aslinya ini N di notkan atau dititakan jadi kebalikannya dari nen eh dari n seperti itu Oke okay. biar tak lama-lama teman-teman ya seperti biasa dari ini dulu bosan-bosan kami uh, menyampaikan dari outputnya menggunakan LED ya yang ini yang anoda yang ini yang katoda yang ini yang ke positif ini yang ke negatif ya kita pasang seperti ini bisa dimana saja ya teman-teman ya kemudian pasang pengamannya yaitu resistor eh, 10k. Pakai berapapun, Insyaallah bisa ya. Seperti ini ya. Oke, sudah terpasang. Ya, sudah terpasang teman-teman. Sepertinya kurang ini, kalau ya. saya pindah aja. Oke, okay, dah. Kemudian groundnya ini. Groundnya menggunakan yang mana yang ini? Oh, yang ini. Groundnya dulu. Oke. Okay. Seperti ini. Oke, okay, untuk output selesai teman-teman ya. Kemudian uh, untuk ini untuk transistor. Ya, yang ini yang A, yang sini yang B gitu ya. Yang, yang B dulu yang pasang Oke. Okay. Ingat ini BD139 BCE. Oke. Okay. Kita pasang di sini atau di ya bisa sih. Oke. Okay. E-nya sini langsung ke ini ke ground. Ya. Yang B langsung ke ground. Transistor kedua ini ya transistor kedua atau yang inputan B langsung ke B B A OB oh, saja ya kurang panjang ya kalau pakai yang panjang aja atau begini. oke okay, masuk sini kemudian kita jumper lagi masuk ke ground oke okay. ini transistor yang B ya straight E nya masuk ke ground oke okay, sudah benar ya oke okay. Sekarang untuk inputannya, kami menggunakan uh, resistor uh, 1, 1K ini ya. Oke. Okay. Seperti ini. Biarkan saja dulu karena ini nanti kabel. Kemudian pasang transistor kedua nggak ada apa, -apa. Oke okay, sudah. Transistor kedua ini eh, Emitornya nyambung dengan kolektornya yang ini. Oke okay, Jadi ya emittornya sebelah sini, kolektornya sebelah sini. Oke, okay, saya balik dulu ke kolektornya dulu, baru ke emittornya. Bisa balik dulu teman-temannya. Nah kadang-kadang kalau dibalik begini nih orang-orang tambah bingung ya tapi tidak apa-apa oke Besok. ini yang transistor kedua transistor pertama atau yang inputannya B ini yang A yang kolektornya ini masuk ke emitornya yang ini oke sudah sudah kemudian kita pasang untuk yang inputan yang transistor ke berapa ini terus ini ya sudah kabelnya nanti oke okay. berikutnya adalah output outputnya ngambil di kolektor ya kolektor yang mana kolektor yang ini oke okay. ambil saja dulu kolektor teman-teman ya. balik lagi sama saya ya ini outputnya masuk ke kolektor kolektornya mana kolektornya sini kolektor output Oke, okay, sip ya Oke, okay, mantap Oke, okay, kalau sudah Seperti ini Apa yang harus dilakukan berikutnya Berikutnya adalah Supply-nya ini yeah, Supply-nya Ini menggunakan uh, Resistor Ya, yeah. kami resistornya pakai yang 1K Ya yeah. Ya, yeah, resistor ke positif Dari mana? Dari sini Ya yeah. Dari sini, dari sini ke sini, ke sini tidak apa, apa sih, biar aman. Oke begini, ya, berbeda kan ya? Ya oke, sudah? Ya, diperhatikan baik-baik posisi-posisinya, BCE-nya terutama ya. Oke, ini kita inputan ya. Ini inputan, inputan yang B. Ini inputan yang A. Oke, posisi pertama langsung masukkan 00. Oke, agak lepas bos. Oke. Sisi pertama 00 Yang ini 0 Masukkan 0 Oke okay, sudah Kalau sudah Kita langsung uji coba Power supply nya masukkan Oke okay. Seperti ini ini kondisi 00 inputannya yang yang A0 yang B0 seharusnya ini uh, hidup seharusnya ya ya langsung hidup teman-teman berarti rangkaian ini benar adanya dan ini tidak konslet ya terbukti ini nyala ya tidak konslet dia ya, supply nya ya oke okay. Sekarang yang akan kami lakukan adalah memindah yang yang ini yang A ini ke satu ini A kita cabut masukkan ke satu apakah tetap nyala ya tetap nyala ya oke okay. yang A pindah ke nol dulu lagi. Yang B sekarang masukkan angka angka 1 atau logika satu ya menyala teman-teman ya oke ini kondisi ke3 Oke kita akan ulangi kondisi pertama 00 hotnya satu ketika yang a ke1 b0 hotnya 1. B 0, ini kondisi ke-2. Sekarang kondisi ke-3. Kondisi ketiga itu seperti ini. Ya, yang A0, yang B1. Kondisi ketiga. Ini nilainya 1 <tuh> atau menyala. <tuh> Sekarang kondisi keempat yaitu yang A1 B1. Oke, ini harus mati. Sulawerah rahman rahim harus mati Ya, mati bener ya Oke okay. Demikian teman-teman Rangkaian n atau NOT N Telah berhasil Kita buat Gampang bukan Oke okay. Terima kasih Semoga yang sedikit ini Bermanfaat dunia akhirat Buat teman-teman semua Kami akhiri wilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh